Urează, șori. Colecții vă văd. Jumabe. Nu buru Baik, pada hari ini uh, hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Kami Tentara Pembuatan Nasional Papua Barat Pangkora 35 Bintang Timur Hari ini Jam 1 Lewat 10 Kami telah serang TNI Polri Satu trek tanpa satu mobil Kami telah eksekusi Dan tidak ada yang Hidup semua Kami sudah kasih mati semua Tembak habis semua, jadi Komendan Juru Bicara, Sebi sambung tolong publikasikan uh, Di media dan juga ini eh, baru permulaan kami dalam sedang siaga satu impos, Seterusnya kami akan teruskan ke Komendan Juru Bicara dan tim kerja Sampai dunia akan tahu bahwa TPNPB punya lapangan dan punya senjata untuk dasar perang untuk menuju revolusi uh, kemerdekaan bangsa West Papua dan semua kerja-kerja kami dari Kodak 35 Bintang Timur tujuan kami hanya satu Papua lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia eh, yang bergabung secara eh, kepaksaan Papua Papua merdeka, merdeka Merdeka Merdeka nah itulah tadi kawan ya situasi eh, ini kawannya kawannya nah, baik kronologi lengkapnya sedikit ya bahwa di dalam oh, penghadangan tersebut itu tiga polisi terluka ya baku tembak dengan turis di Papua nah ini adalah di Jalan Kadibing, lokasi 3, distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu 7 Januari sekitar pukul 13.40 Waktu Indonesia Timur, kejadian ini bermula saat seorang pengemudi ojek online berinisial LOJ diadang dengan tembakan oleh teroris KKB di Jalan Yapik Makot Jembatan 1. Ya baik kawan di sini kita bahas sedikit terkait uh, kejadian ini. Kalau kita mau menelusuri ini cerita, ya, yang pertama bahwa ada ojek online dihadang oleh virus KKB ini, namun lolos. Kemudian laporan ke laporan ke pihak keamanan. Nah sehingga TNI Polri gabungan menuju ke daerah yang dimaksud. Ternyata dalam perjalanannya dihadang. Ini ada keganjalan menurut saya yang ya yang perlu ya dianalisa. Ini perlu dianalisa dan perlu ditanya yang ojek online itu digali informasi jangan sampai ini ya, jangan sampai ojek online ini sudah dikondisikan oleh KKB karena koordinasi sebelumnya bahwa dia dihadang oleh KKB di suatu tempat agar TNI Polri mau menuju ke tempat itu, kemudian disiapkan penghadangan Itu yang pertama Yang kedua Kalau saya lihat dari gambarnya ini Sepertinya ini adalah sebuah penghadangan Tetapi bukan penghadangan yang disiapkan Jadi dia hanyalah bersifat penghadangan gangguan Karena kalau penghadangan yang disiapkan Tidak seperti itu anunya E, tidak seperti itu bentuknya ya kan raja. Jadi kalau sudah pengarahan disiapkan itu mobil itu kena semua itu. Tapi kayaknya penghadangan yang tidak disiapkan. Jadi masih bersifat gangguan. Nah itulah ciri-ciri gerilya bersifat gangguan. Nah yang dilakukan oleh KKB ini adalah taktik gerilya ya taktik gerilya. Jadi di saat lawannya dilihat sedikit itu dihajar. Tapi kalau banyak, ah biasanya cuma memantau. Dan ini juga bersifat hanya bersifat gangguan-gangguan kecil. -gangguan ya untuk menarik perhatian dunia internasional. Kita lihat tadi dia nembak apa senjatanya tidak tidak profesional ya, tidak namun apapun itu ada tiga aparat yang terluka. Ini harus menjadi perhatian khusus dari pusat. Jadi pemerintah pusat jangan dia melihat ini. Nah begitulah situasi di sana. Jadi kalau tidak di, eh, di viralkan begini tidak ada yang tahu. Sebenarnya apa yang terjadi di Papua? Nah ini yang terjadi. Dan KKB ini terus beregenerasi. Kalau yang dulu-dulu itu kita lihat orang-orang tua videonya, nah sekarang rata-rata anak muda, masih muda-muda, jadi bukan regenerasi, jadi KKB ini. Eh. Ya, kita doakan saja kawan, semoga Papua segera damai dan aparat yang kena tembak dan terluka berembang segera sembuh. Amin. Baik videonya kawan.